Alan, tolong dong cekin materi minggu lalu. Oke, nggak nger, materian sampaikan ustadz kemarin itu. Ups, aku coba lanjutin laporan ini ya. Nanti kalian boleh nambahin kok. Siap, res. guys, kalian kok pada muncet-muncet mata sih? Iya nih, anakku kok Mama, Sama, mataku juga. Makanya jangan terlalu dekat melihat layar HP, apalagi laptop. Gak baik buat kesehatan mata. Iya nak, betul yang dikatakan Dresi. Kalau kalian sering melihat laptop atau HP dalam jarak yang dekat, itu bisa membuat mata sakit. Mama, boleh gak aku sama teman-teman bikin sesuatu? Boleh. Emangnya mau bikin apa? Hmm, gimana kalau kita bikin sesuatu yang menyehatkan untuk mata dan juga sehat untuk pencernaan kita? Wah boleh, jadi bagus itu. Baik, mama bantu menyiapkan peralatannya dulu ya di dapur. Habis itu kalian bisa masak bareng-bareng. Bisa -bareng. dulu ya. Teman-teman, di kulkasku ada bahan puding, wortel, pepaya, dan susu denko. Di depan rumah ada daun sirih. Gimana kalau kita manfaatkan bahan-bahan ini untuk membuat puding Wah ide bagus. Biasanya aku di rumah membuat suding sama mama aku. Hah? Suding wortel, pepaya, dan sirih. Emang gimana rasanya? Tenang saja. Ayo kita aku. Oke. Wah, sudah siap semua bahan-bahannya? Iya, tadi udah disiapin sama papaku. Yuk, langsung aja kita masak. Ayo! Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah... Daun sirih, papaya, wortel, gula aren, gula pasir, bubuk puding, dan air. Alat-alat yang perlu disiapkan adalah... Saringan, corong, sendok besar pisau, blender, dan juga botol. Maka pertama yang kita lakukan adalah merebus daun sirih. Sambil menunggu rebusan daun sirih mendidih, kita haluskan pepaya dan wortel. kita saring pepaya yang sudah halus ya selanjutnya kita blender wortel selanjutnya kita saring wortel yang sudah halus hasil rebusan daun sirih tadi kita ambil airnya saja ya Kita masukkan bubuk puding, gula pasir, gula aren, dan rebusan daun sirih. Kita aduk bubuk puding ini hingga merata. Sambil memikir bubuk puding ini, kita masukkan kiswanda dan Bahan hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya, kita masukkan rebusan puding ke dalam. bagaimana kalau kita beri nama Suring Tatawari"? Apa itu nama Wari Papaya Papanya, wortel, dan sirih Oke, bagus itu. Suring Tatawari, karya Gresia alam, dan Nikita dari...